Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya tentunya di Menantui dengan Daman Mama Guys, hari ini kita mau nge-vlog Dengan vlog yang sangat berbeda Apa itu guys? Kita sekarang berada di kota Padang Tepatnya di Paraklaweh Kalau kemarin kan konten kita itu hanya azan Di tempat, di masjid begitu. Tapi sekarang kita pergi berkunjung ke tempat orang Dan minta izin Bentar guys, ada motor guys Oke okay guys Oke okay guys kalau kemarin kita hanya azan di masjid kita saja, kan? Dan sekarang kita berkunjung ke para alawe, kita uh, izin azan di sini, guys. Ya, bagaimana reaksinya? Jangan lupa saksikan videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, okay, guys, langsung saja ikuti saya. Oke, okay? come on. Banyak anak-anak guys Banyak anak-anak guys. Guys, guys Banyak anak-anak ya Banyak anak-anak guys. Ayo guys Oke okay, guys Kita sudah sampai di masjidnya Oke okay. Langsung saja kita masuk ya guys Ini guys Tempatnya guys nih sini sini namanya siapa Novel Novel bilang jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like comment jangan lupa comment jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa like like, like. Komen comment dan subscribe hanya di hanya di menantu menantu idaman idaman Mama Mama thank you guys thank you thank you guys oke okay guys itulah tadi guys siapa dari kita ini guys di tempat kita akan membuat Azan di sini. langsung okay saja ya. Langsung saja, ikutin saya gini. Ini kamar, ini kamar bapak pengurus mesinnya. Kita ketuk dan kita -minta izin, oke? Okay? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Uh, gini, bang. Kami boleh nanti ngeblog di sini uh, Azan asar. Boleh bang. Boleh bang. Oke okay, bang, terima kasih banyak bang ya. Oke okay guys, kita diizinkan ya guys buat ngevlog azan asar di sini. Azan asar sekitar jam berapa? Jam berapa azan asar di sini? Bentar lagi guys, ya, bentar lagi kita tunggu saja guys ya. Oke okay, saksikan nanti videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lihat kan ini, ini ini. Subhanallah.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 ashhadu anna la ilaha illallah ashhadu عيا على الصلاة أي على البلد